Thank you. Halo guys, selamat datang di channel Tutorial official Channel. Di video kali ini, saya akan mengulas komentar dari beberapa orang yang masuk di channel ini, ya guys. Ya, di sini ada Eko Haryanto nih. Bangku HP Infinix adik saya pas udah masuk ke game, tiba-tiba nge-fresh ya ketika uh, ada tulisan mode permainan diaktifkan, guys. Nah, seperti yang kita tahu di sini, ya, HP-nya uh, Bang Eko Haryanto ini, HP Infinix yang nge-fresh atau tidak bisa sentuh dan mungkin HPnya restart terus-menerus, ya guys. Ya, sebelum kita lanjut, kita harus uh, mengetahui dulu kerusakan dimana sih letak kerusakannya dan cara memperbaikinya nah sahabat di sini saya sudah uh, menganalisis kerusakan yang ada di HP nya Eko Arianto guys ya di sini uh, kerusakannya ada di sistemnya ada di bagian sistem Androidnya sahabat ya sistem Android adalah kerusakan uh, dari data Android yang error sahabat contoh sederhananya seperti layar tidak bisa disentuh botlop error reset terus-menerus dan masih banyak lagi yes. nah gimana sih cara memperbaikinya sahabat-bagi sahabat, di sini saya akan memberikan tutorialnya ya guys ya, untuk cara memperbaiki hp nge-fresh atau tidak bisa disentuh atau uh, restart terus-menerus ya guys ya untuk langkah pertama kita masuk ke pengaturan ponsel ya guys ya jika sudah masuk pengaturan ponsel kemudian kita scroll ke bawah, kemudian kita masuk ke menu sistem, dan jika sudah masuk ke menu sistem, kemudian di sini kita pergi ke pembaruan sistem ya guys ya Kemudian jika sudah masuk kita masuk lagi ke pembaruan online sahabat ya pembaruan online Nah jika ada pembaruan sistem seperti ini sahabat ya pembaruan sistem tersedia kamu langsung klik mulai ulang sekarang ya guys ya Pastikan koneksi internet kamu tersambung ya guys ya untuk memperbaiki bug atau sistem error kamu harus memperbarui sistem Androidnya ya guys ya Nah caranya cukup mudah sekali kan guys ya Untuk cara mengatasi HP Infinix nge-fresh atau tidak bisa disentuh atau uh, mungkin restart terus-menerus Kamu harus mengupdate atau memperbarui sistem Androidnya sahabat Nah sahabat itu dia cara mengatasi HP Infinix uh, nge-fresh atau tidak bisa disentuh atau restart terus-menerus Semoga uh, apa yang saya berikan ini bermanfaat bagi Bang Eko Arianto dan bagi kita semua ya guys ya. Nah, terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini dan mungkin itu saja. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya guys ya. Sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya. Dadah!